Apabila kita sudah berada di penghujung zaman Maka salah satu tanda kiamat Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW Dunia akan menghadapi satu zaman Orang yang amanah dianggap pengkhianat Orang yang kaki pengkhianat itulah paling amanah sekali Itu dunia dah terbalik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 yaitu bagaimana cara kita untuk mengenal orang-orang munafik di akhir zaman Saya takut diri saya termasuk orang-orang munafik Saya juga pasti takut apabila keluarga-keluarga saya menjadi orang yang munafik seperti itu Maka sangat-sangat bagus apabila kita mengetahui ya kan, Ciri-ciri ah, ataupun bagaimana caranya supaya mengenal hal ini Dan juga cara untuk menanggulanginya Cara untuk supaya kita tidak termasuk orang-orang yang munafik seperti itu Jom kita tengok videonya guys Let's go Jangan lupa guys subscribe ya Tazkira Ustaz Hadirin hadirat sekalian Orang tua-tua kita dulu Sangat pentingkan Akan sifat menjaga amanah Hinggakan kalau nak cari menantu Nak cari pemimpin Semua akan diletakkan Tanda-tanda awalnya adalah amanah Adat hidup orang Melayu memelera amanah sejak dahulu Allah. Adat hidup orang beradat memelera amanah ianya taat Adat hidup orang terpandang janji diturut amanah dipegang Adat hidup orang terbilang janji ditunggu amanah disandang sehingga kan adat orang yang hidup ada amanah ini Hidup pantang melanggar sumpah Matinya pantang melanggar sunnah Lurusnya boleh dipercaya Benarnya boleh diturut Setianya boleh diikut Taatnya boleh diikan Sumpahnya menahan lapah Janjinya menahan mati Itu hebatnya orang yang amanah Kata orang tua-tua orang amanah apa tandanya? Duduknya tinggi, tegaknya rendah Kepalanya tinggi, perangainya merendah Di bawah ke tengah, dia bertuah Di bawah ke tepi, dia berbudi Sebab itu nak mencari ciri-ciri yang dinyatakan tadi tu dah tak ada dah sekarang Allah. Apabila kita sudah berada di penghujung zaman Maka salah satu tanda kiamat Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW Dunia akan menghadapi satu zaman orang yang amanah dianggap pengkhianat, orang yang kaki pengkhianat itulah paling amanah sekali. Oh itu dunia dah terbalik dalam satu hadis kata Abdullah bin Amr Al As radhiyallahu anhu ma Inna Allah yubgitul fusha wa tafhush waladhi nafsul Muhammadin biyadih la taqumu sah hatta yuqawn al amin wa yuqtamna al khainu. Nabi bercerita Sesungguhnya Allah sangat membenci Sifat keji dan perkara-perkara yang keji Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya Tidak akan terjadi kiamat Sehinggalah kau bertemu satu keadaan Orang yang amanah dicap sebagai pengkhianat Dan orang yang pengkhianat dipercayai ramai Mendapat sokongan yang luar biasa Walaupun dia pengkhianat Hatta nampaklah fuhsha dan tafahush wa arham wasu'ul jiwar sampailah munculnya sifat keji dan kekejian pemutus silaturahim dan jiran-jiran yang buh nah, itu semua antara tanda-tanda kiamat Allah sebab itu amanah benda yang paling berat sekali yang nak kita pikul pernah Imam Al-Ghazali tanya kepada anak murid dia wahai anak muridku sekalian Apakah benda yang paling dekat dengan manusia? Mereka jawab, yang dekat adalah ibu bapa. Kata Imam Ghazali, tidak. Yang paling dekat, kematian. Benda paling dekat. Apa benda yang paling jauh? Anak murid dia jawab, negara China. Kata Imam Ghazali, tidak. Yang paling jauh, masa lalu. Lima minit yang lepas, takkan berulang balik. Walaupun teknologi pun kita pakai. Dia tak Aha. boleh balik-balik. Apa benda yang paling besar? Anak murid dia jawab, gunung. Atau Imam Ghazali, tidak. Yang paling besar nafsu manusia. Macam-macam kehendaknya. Yang keempat, apakah benda paling ringan dalam dunia? Anak-anak jawab, kapas, kertas. Kata tidak. Yang paling ringan, meninggalkan sembayang. Simple saja dia punya alasan. Kenapa tak sembayang? Meeting. Kenapa tak sembayang? Tak adakan plakat. Itu saja. Tapi kalau tak pergi haji, itu panjang ceritanya. Kenapa tak pergi haji? Oh, Alah, hutang banyak ini. akan berat saja alasannya. Tapi kalau tak sembayang, simple. <coughs> Yang kelima, apa benda paling tajam? Jawab anak murid dia, pedang. Kata Mrazali, tidak. Yang paling tajam adalah lidah. Dan apa yang paling berat? Kata anak murid dia, batu, besi. Kata tak, kata Mrazali, benda paling berat, memikul amanah. Macam tuan-tuan yang diamanahkan menjaga surau residensi Sri Power ni. Boleh tidur malam lah. Mana boleh tidur malam? Pikir berat amanah. Nak meramai korang datang surau. Itu baru aspek imarah Belum ah. aspek idarah, riayah Dia kan masjid surau Yang kita takbir tiga perkara Imarah ni satu part saja Nak imarah program, panggil kamera sepuluh, kumpul buat Itu imarah Dia ada dua aspek lagi, idarah dengan riayah Idarah ni aspek management pentadbiran ah, Sistem file, hmm, duit keluar masuk, sumbangan orang Macam mana diuruskan Belanja, itu semua idarah, pengurusan Mesti ada file file nya perlu telus Satu lagi aspek riayah, penyelenggaraan Penyelenggaraan yang paling pening Jemaah macam-macam minta, aircon, spotlight, laser beam, macam-macam dia minta Tapi kita punya kapasiti elektrik berapa saja Katalah ah. TNB bagi 800 m. Bobo, pelak, segala jenis mesin-mesin yang canggih-canggih Air terjun, kolam renang, roto, <laughs> fountain Memang cantik, tapi bila ukur balik, 802 m. Apa jadi pada masjid surau? Tendang lah. Boom. Overload. Overload. Ha, betul, tak tak betul. cukup. Eh, jawab ni pening. Tapi kalau kita jenis pegang jawatan tak nak fikir amanah, lantak je lah. Tunggu lah 4-5 tahun tu korang lain pula. Ha. Sebab itu kata Imam Ghazali, amanah benda berat. Susah kita memikirkan macam mana nak diselesaikan. Sebab itu dalam Quran, kata-kata amanah ini disebut sebanyak 6 kali. Dalam bentuk mufrad Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah Ayat 283 Dan dalam surah Al-Ahzab Ayat 72 Dalam bentuk jama' Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Nisa Ayat 58 Surah Al-Anfal Ayat 27 Surah Al-Mu'minun Ayat 8 Dan surah Al-Ma'arij Ayat 32 Kata para ulama Amanah ini dari sudut bahasa Diambil daripada kalimat Amina Ya'muna Amnan Amina yakmanu amnan Yang maknanya tidak takut Ataupun tak ada risau apa-apa Itu makna amanah Dinamakan tak takut atau rasa aman Sebab orang rasa aman bila letakkan benda itu pada kita ah. Contoh, jawatan pengurusi surau Ataupun jawatan ketua penuluh pengarah unit sektor sekian-sekian Orang yang meletakkan kepada kita, dia boleh tidur setelah meletakkan kepada kita. Itu maknanya amanah. Orang tu amanah. Tapi kalau kita pilih dia, lantik dia, selepas kita lantik, kita pula jadi pening, pecah amanah. Ah, kita jadi tidak aman sejak melantik dia. Hmm. Itu yang dimaksudkan dari segi bahasa. Sebab itu, lawan kepada amanah adalah khianat. Dalam Quran Allah Taala menyebut inna aradnal al amanata ala samawati wal ardhi wal jibal fa abayna wa ashaqna minha wa hamalahal insan innakana zaluman jahula surah al ahzab ayat 72. Dalam ayat ni kata ulama tafsir Allah macam rasa marah kepada manusia. Apa sebab? Allah Ta'ala cerita Aku telah kemukakan kepada langit, bumi, gunung ganang Eh langit, eh bumi, gunung ganang Boleh tak engkau pikul amanah Mentadbir bumi ini, dunia ini Semuanya fa'abaina Semua enggan. enggan Langit kata, ya Allah kami tak sanggup pikul amanah Kami pun banyak kerja lain Begitu juga uh, bumi pun refuse Tidak mau. Gunung ganang tidak mau. Tapi kata Allah tiba-tiba wahamalahal insan. Tiba-tiba manusia sanggup pula memikul amanah. Di hujung ayat Allah Taala sebut innahu kanazaluman jahula. Bodohnya manusia. Ngapalah dia menyanggup? Ah seolahlah begitu. Jahula, jahil manusia ni. Dia tak tahu memikul amanah itu satu benda yang berat. Maka bila kita pikul tak berjaya dipikul, jadilah khianat. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat ke-58. Allah Taala sebut innallaha yamurukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi antahkum biladl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Allah menyuruh kamu untuk serahkan amanah kepada orang yang berhak apa punca turun ayat ini? Kata ibnu Kathir, ayat ini khas turun menegur Nabi kita. Ha, Nabi kita ditegur. Apa sebab? Sejak 16 abad sebelum Islam diperkenalkan di dunia, cucu-cucu lelaki sebelah jalur Qusay bin Kilab bin Murrah, mereka ini ada dapat tugasan khusus menjaga Kaabah termasuk dengan kunci-kuncinya sekali. Jadi termasuklah salah satu cabang daripada keluarga Murrah Adalah puak-puak Al-Syaibah -Syaibah, Syaibah ini dia diberi kunci masa zaman Nabi takluk Mekah Fatahun Mekah Ada berlaku sedikit insiden salah faham Nabi mengarahkan Ali bin Abi Talib Ialah masa tu baru dapat masuk Mekah beramai-ramai Nabi arahkan kepada Ali ambil kunci keambah Daripada Uthman bin Talha al-Hajabi Secara paksa Ya lah, dah, dah, dah menang pelayan raya Contohnya kan, ambil lah kunci, kunci Jabat syukir apa semua, dia ambil di Ketika itu, kunci-kunci kereta Proton, ambil semua Ambil semua, bila ambil Begitu, Allah Ta'ala tegur Sebab Puak-puak yang daripada Osman bin Tuala'ah Al-Hajabi ni, keluarga dia Memang diberi amanah jaga Kaabah Sejak 16 abad sebelum itu lagi Dah lama sangat dah kenapa kau datang tiba-tiba kau rampas sebab itu sampai sekarang raja Saudi pun tak kacau kunci Kaabah pintu Kaabah masih dipegang oleh Sheikh Abdul Qadir bin Taha bin Abdullah Al-Shaibah Ini semua puak-puak Al-Shaibah Bani as Shaibah kalau di Masjidil Haram memang ada pintu khas pintu Bani Shaibah laluan dia dia pun jaga juga Kaabah kadang-kadang tapi dia tak pakai baju polis dia pakai jubah tuan kalau perhatikan nampak dia pakai jubah warna coklat itu puak-puak Bani Shaibah Bani Shaibah jadi, ayat itu turun menegur Nabi. Kalau amanah ini, hendaklah kau berikan, serahkan. antu Antu'adul amanah ti'ilah ahliha. Eh, Muhammad. Allah perintahkan kepada kau, serahkan amanah kepada orang yang sepatutnya. Jadi, ayat itu tegur kepada Nabi. Ini persoalan amanah. Sebab itu, amanah ini, hadirin-hadirat sekalian, benda yang sangat mustahak. Dalam hadis-hadis Nabi, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi pernah memberikan amaran. Ayatul munafiqi Jika wa, wa, ahlafa, wa Tanda orang munafik mesti ada tiga perkara. Kalau bercakap dia menipu. Bila dia berjanji dia akan mungkari dan kalau diberikan amanah dia khianat kepada amanah. Dan ini yang kita banyak lihat sekarang ini. Orang munafik berlambak-lambak di sekeliling kita. Kalau nak kenal orang munafik Perangainya buruk, lidahnya terbalik Berjanji mungkir, beramanah licik Tipu menipu, dia pun cerdik Membohong orang, dia pun asyik Allah. Menjadi manusia, bibir diangkat Mulutnya manis, tapi hatinya berulat Orang munafik hanya di Sumpah lupa, janji pun mungkir Memujuk menipu, mulutnya mahir Orang dianggap dungu dan pandai Dia beri nasihat, dia menyingkir Diberi petunjuk, dia menyindir Lidah bercabang, hati bercopang Mulutnya manis, hati menengkis Lidahnya lunak, hati tak cedak Di muka elok, di belakang berkelok Mulutnya manis, hati bak iblis Mulutnya ramah, hati Allah. menyumpah Mulut memuji, hatinya mencaci Mulut bermanis manis hatinya dendam tak habis, habis Depan kita mengaku sahabat Belakang kita, dia menyebat lain di mulut, lain di hati Siapa mengikut, hidupkan keji Lain di mulut, lain perbuatan Siapa mengikut, menjadi syaitan Orang munafik bercakap mengulung lidah Berjalan mengendeng tapak Berdepan mengaku teman Di belakang dia memungkang Eh, tiga hari tak habis kalau saya nak baca satu, satu, satu Perangai orang munafik Salah satu perangainya adalah khianat Itu khianat Jadi kalau kita khianat kepada amanah kita munafik, itu Nabi sebutkan. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tambahan ilmu bagi kita. ya Cara nak kenal orang yang munafik. Jadi kalau berbicara, dia tidak bisa dipercaya. Kalau berjanji, dia mengingkari. Dan kalau diberi amanah, dia pasti istilahnya mengkhianati. Seperti itu teman-teman. Dan semoga menjadi tambahan ilmu Wawasan yang sangat besar bagi kita Terutama bagi kita dan keluarga kita Ya, sampaikan apa yang sudah kita dengar Sampaikan apa yang sudah kita ketahui Kepada keluarga kita Agar keluarga kita terhindar Daripada ciri-ciri orang yang munafik Seperti itu teman-teman Oke, okay, mungkin itu saja video kali ini guys Semoga bermanfaat bagi kita semua Terutama bagi saya dan keluarga saya Dan jazakumullah khair udin. Allahu Allahu'adzika Lahafiah, dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahagia dunia akhirat. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Dan buat teman-teman semua, semoga sehat dan sukses selalu dalam segala hal. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.